ayam fisik siang siang halo ayo <tuk tangan> mantap ripo ah mudah-mudahan ada cici tumpas tumpas <tuk tangan> Di mana, Pak? Ah, alhamdulillah di Pontianak. Oh, mul. Oh, Kawatas nyari rawa emang teh. Dua anak aja nang merah. Oh, mul. Pemaha uh, hasil penjelajahan siswa. Maya nah, menantang menyatakan indah, indah sih. Uh, foto atuh tukar-tukar. Indah eh uh, bener, eh. Uh. Uh, mantap. Mantap. Indah bunga-bunga di sepanjang jalan. Nah, tadi gitu. itu. Gitu, gitu. Naha, ta? ka ma? nah, nah, nah, mana? Ka Itu mah sasana mana? Aya mana eta? Nah, ka mana tuh ka Luhur? Aya naon? jalan ke mana eta kehanap jalan ke mana eta kehanap <San> jalan ke mana benar mundur tunggu lagi hei tungkadinya udah ayah jalan hei pala ih ditutup oh jalan sudah udah emang, emang dia udah emang, emang, teh tuh, saya fotografer Eh, poto lah, poto lah. Terus ngaping ieu ngaping barudak Kecil, bocil. Kecil, oh, dia masa depan kita. Hmm. Masa depan Indonesia, masa depan negara, masa depan kehidupan, masa depan agama. Masa, depan. masa ke depan, masa ke depan jalannya ke depan. Jalan ke depan hmm. Gimana hasil ketemu dengan siswa yang namanya Cici itu? begitu apa? Beratnya. <tuh> begitu beratnya begitu beratnya begitu beratnya begitu beratnya beratnya beratnya ya, dua orang Cici dan Sumirah semangat terus salam SMA Jundia salam SMA Jundia terima kasih Hai, tinggal lima Maleber Cipayung, Tinggali posisi Jaljundia ketingali ketinggalan, area karya, Ayo, hai, Aduh perjalanan indah pemandangan gunung rata bangunan-bangunan sawah-sawah eh Indonesia banget masih asri ala Piong Indonesia dong ala Piong Pua Indonesia Pua Indonesia Pua Indonesia di tanahku tuh Hmm. kita bangga seorang orang orang Indonesia. Eh hey, anak-anak bangga tuh jadi orang Indonesia. Bangga. Oh bangga, bangga. bangga banget. Cok bareng-bareng coba nyatakan aku bangga. Kami cintai Indonesia. Oke oh, eh, mantap. Bareng-bareng bareng-bareng. Aku bangga. Menjadi orang Indonesia. Cep cep cep cep. Eh anak, -anak. <Nukilah> Om jadi orang, orang indonesia hari na indonesia tapi di PTS PTS nggak, nih, nih, nih, nih, hmm. nih, Pencarian, itu tuh, kebun. Gitu. kebunnya Pisang, Sampo sampo betot, sampo betot. Kadang, -kadang tuh, roti, roti, betot, <laughs> roti tong, gitu. <laughs> Itu Oh. Pisang itu bukan yang sudah di warung dimakan pakai <laughs> itu terigu bukan okay. <laughs> oh, pisang di sini masih jauh pisang di sini masih jauh ini salah satunya pisang raja bulu nih pisang oh ini enak nih pisang raja bulu namanya hmm. oh mantap nah, kalau dulu itu makanan uh, raja tuh banyak bulu hmm. monyet, oh, monyet. <laughs> <laughs> itu ngapa, ngapain kayak kayak itu semangat semangat semangat agus eskrim, eskrim, jalannya eskrim, magnum, wow, jalannya eskrim, eskrim, kayak gunung turun gunung ke bener, ya, mah. Hmm? ya allah, ini sekitar 90 derajat lah ini bisa, 90 derajat, 90 derajat, sesius, hmm. derajat. ketinggiannya, kemiringannya sekitar 80 sampai 90 derajat. Hmm. mungkin mungkin lah. buat hiking-hiking buat oh. anak anak Lutut nih Lutut coplok udah <laughs> hmm. <laughs> harganya ya, nah, nah, nah, nah, si, tiap roh, hari, tiap hari, udahnya udah. buat Pak Firman, tolong buat yang sekolah jauh, Firman, minta bantosannya. Bantosannya, mm -hmm. biar doa aja. Mm -hmm. <laughs> doa aja. <laughs> Ya, sehat ya, ya. sehat dan tetap jaya tetap sekolah. Pasti langsung. Oh, doa mah. Doa aja. Coba sih doa. Isi <laughs> dia masuk Mirah. Aduh, Pak Firman jauh tuh. Hmm. Telah kah harapannya Dewi? Jadi enggak ada.